Selamat siang Mbak Ayu Selamat siang Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat ya, Maaf Mbak Ayu Saya dengar nih dari teman saya Bahwasannya Mbak Ayu itu baru sembuh dari penyakit kista Apa betul itu Mbak? Betul mm -hmm. Bisa ceritakan secara singkat Mbak Ayu e, Dari awal kena sakit Kemudian pengobatan Dan sampai bisa sembuh Dan sehat kembali Awal mulanya, kalau sering di bawah jalan itu, mm -hmm. sering ada rasa sakit mm -hmm. di sebelah kanan bawah, mm -hmm. itu. Nah, tapi saya nggak pernah rasa lah, terus ada inisiatif pengen pergi USG mm -hmm. nah, Lepas itu saya pergi dokter, saya pergi USG, tiba-tiba dokter mempunyai saya ada sakit kista mm -hmm. Memang kista itu belum besar, baru 4 cm hmm. Tapi dokter bagi jangka waktu 3 bulan Nanti bulan 12 saya datang ke USG balik Kalau kista itu belum besar hmm. Dokter bilang saya suruh operasi hmm. Tapi dokter itu bagi saya obat uh, Ada tiga macam lah 3 macam Saya suruh diminum hmm. Habis itu saya minum nggak obat dari dokter itu tapi saya ada berpikir juga teringin minum obat herbal sampai habis enggak itu obatnya? habis sampai habis iya. hmm. sampai habis tapi saya seling dengan minum obat herbal hmm. saya beli obat dari online hmm. itu satu paket uh, sirsak dengan Tripogel Searsark Benatur. dan Tripogel dari natur. Hmm. Setelah satu paket habis, saya membeli lagi satu paket uh, denatur siesak dengan tripokil itu. Saya minum lagi sampai habis. Uh, itu bulan 12, saya pergi periksa lagi ke dokter, pergi USG lagi. Uh, ternyata dokter memfonis kista itu sudah tidak ada, sudah hilang. Uh, dalam jangka waktu berapa lama, uh, Mbak Ayu itu mengkonsumsi tipogel sirsak yang dua paket itu? Uh, saya habiskan itu semua dua paket uh, Lepas itu dalam jangka waktu 4 minggu Sakit saya sembuh, kista itu keluar sendiri Kistanya keluar sendiri? Iya, kista itu keluar sendiri uh, Berkat sirsak dan tripogel sakit saya sembuh Alhamdulillah ya Mbak, penyakit kista yang Mbak Ayu alami eh, Setelah mengkonsumsi obat herbal sirsak dan tipogel dari Denatur Indonesia Hanya dalam waktu 4 minggu sembuh total ya Mbak ya, ya, ya. Nah, menurut Mbak Ayu Gimana khasiat sirsak dan tipogel dari Denatur? Khasiat sirsak dan tipogel itu memang bagus dan manjur terbukti yang iya, ya? terbukti baik mbak terakhir ini mbak uh, adakah pesan untuk saudara atau teman yang sedang menderita sakit kista seperti mbak Ayu dan sampai sekarang belum sembuh juga uh, pesan untuk teman-teman yang sekarang masih merasai sakit Kista, saran saya untuk membeli produk Denatur, Sirsak, dan Tripogel dari online itu memang bagus dan manjur sudah terbukti dari diri saya sendiri. Baik Mbak, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya yang telah menceritakan tentang pengalaman sakit Mbak. Semoga mbak sekeluarga selalu diberi kesehatan, Amin. dan sukses selalu dalam menjalankan Amin. aktivitasnya, Amin. serta jauh dari penyakit dan hidup damai bersama keluarga. Amin. Sekali lagi, terima kasih. Sama-sama. Sirsak dan Tipogel dari PT Denatur Indonesia benar-benar manjur.